Halo teman-teman, wow, ada asap teman-teman, wow, mari kita kesini teman-teman, mari kita turun, wow, wow ada mainan teman-teman, wow, lihat teman-teman, mainannya banyak sekali ya teman-teman, dan kotor-kotor teman-teman, hi corok sekali teman-teman Mari kita ambil lalu kita bersihkan ya teman-teman Supaya mainan ini tidak kotor lagi teman-teman Wow Mari kita bersihkan teman-teman Mari kita ambil teman-teman Aku sudah menyiapkan wadahnya di sini teman-teman Oke kita ambil satu persatu ya teman-teman Oke kita ambil yang ini dulu teman-teman Wow kita masukin ke dalam kotak ini teman-teman Dan ini teman-teman Wow kotor sekali teman-teman wow jangan lupa tinggalkan like dan subscribe kalian ya teman-teman supaya jika ada video terbaru dari si keren boy kalian bisa mengaksesnya terima kasih wow kita masukin lagi teman-teman oke okay. yang ini teman-teman wow oke okay. yang ini teman-teman Oke, okay, kita masukin satu persatu teman-teman Oke, okay, kita masukin lagi teman-teman Wow, lagi teman-teman Wow, dan ini teman-teman Wow, ini mobil pes teman-teman Mari kita masukin teman-teman Mari mainan ini kita bawa ke tempat pencucian Oke okay. Wow, teman-teman kita sudah berada di tempat pencucian teman-teman Mari kita cuci satu persatu mainan ini ya teman-teman Oke, okay, kita mulai saja dari yang ini teman-teman Wow, kita mulai cuci saja teman-teman Wow, biar bersih ya teman-teman Oke okay. Oke sudah bersih teman-teman Wow ini mobil Gani teman-teman Mobil Gani teman-teman Oke Kita taruh sini ya teman-teman Wow Kita dapat satu teman-teman Selanjutnya kita ambil lagi teman-teman wow kita cuci ya teman-teman supaya mainan-mainan ini bersih teman-teman wow oke okay, ini mobil keren teman-teman mobil keren kita taruh sini teman-teman. Wow, kita udah dapat dua mainan teman-teman. Selanjutnya teman-teman, sembarang aja ya teman-teman. Wow, kita ambilnya sembarang. Wow, kita cuci teman-teman. Wow, apa nih teman-teman? Wow, mobil truk oleng oh, teman-teman. Atau dam truk ya teman-teman. Om -teman. um, toilet, om um, toilet. Wow. Kita taruh sini teman-teman. Kita udah dapat 3 mainan teman-teman. Lagi sembarang lagi teman-teman ambilnya teman-teman. Wow. Wow. Kita mendapatkan truk barang teman-teman. Truk barang itu berwarna hijau dan biru teman-teman. Wow. sini teman-teman, wow kita udah dapat empat mainan teman-teman, ambil lagi teman-teman, wow, wow mobil balap teman-teman berwarna merah teman-teman, wow kita taruh sini teman-teman. Wow, Selanjutnya teman-teman Tinggal berapa lagi ya Ada 5 mainan lagi teman-teman Wow, Ayo kita cuci teman-teman Wow Mobil pak polisi teman-teman Wow Pak polisi jangan tangkap kami Oke selanjutnya teman-teman Sembarang lagi teman-teman Wow, mobil Slender teman-teman Membuat -teman. pengharusan jalan teman-teman Wow Oke, okay, sudah selesai teman-teman Kita taruh sini lagi teman-teman Wow, jatuh teman-teman Kita taruh sini saja teman-teman Wow, biarin teman-teman jatuh. Selanjutnya teman-teman. Wow, mobil apa nih teman-teman? Wow, mobil kodok teman-teman. Warnanya sama dengan airnya teman-teman. Sama-sama warna kuning teman-teman. Wow, kita taruh sini teman-teman. Wow, tinggal dua teman-teman. Mari kita cuci teman-teman. Wow, mainan purba teman-teman. Wow, sangat seram sekali ini teman-teman mainannya teman-teman. Wow. Wow, oh, kita dapat mainan purba teman-teman. Kita taruh sini teman-teman. Oke okay, selanjutnya teman-teman yang terakhir. Wow, mainan purba lagi teman-teman Wow Ini sangat seram teman-teman Lihat, wow Oke, sudah bersih teman-teman Wow, kita sudah membersihkan banyak mainan ya teman-teman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 mainan teman-teman Wow, ada 8 mobil-mobilan dan 2 ekor hewan purba teman-teman Wow. terima kasih ya teman-teman telah menonton video dari si keren boy jangan lupa tinggalkan like dan subscribe kalian ya teman-teman Supaya ada, kalau ada video baru Ada notifikasinya teman-teman Terima kasih Sampai jumpa kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh